Sudah menanti, menanti rumahku kasih Meninggung saja ya, di hati kira, segala kalah-galahnya -galah Bawah, segala galanya, galah Banyak-banyak, dari banyak oh tidak ada itu sudah lama lama memang ya kak Yang dua akan terjadi, banyu viral. Hai, hai, ketika hai, Merindu gayamu ketika peranjang Melurunkan segenap tiwa Aku bersedia, ini ku telah kembali kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti menanti memangku kasih, menyuruh rasanya rindu Bhakti ra vidu segala dala segala segala Barat itu kon, itu kan Ku rindu kayamu ketika bercanda Ku rindu. rindu kayamu ketika bermanja Meluluhkan segera tiwa Ketika ku meraju Kuluhi kau bagai mana kau mengasihi Ketika ku bersedih Kini kau telah kembali Kembali padamu kasih Setelah nama ku hilang pergi sudah ku menanti, menanti kasih, Penuh rasanya rindu di hati Oh tiada terkira, hidup segala kalagalanya Oh tiada terkira, hidup segala kalagalanya I'm gonna make